Halo Dulur, selamat datang di Highlight Like Bumiayu Siapa yang belum pernah ke Bumiayu? Yap, betul Sebuah kota kecil dan indah di wilayah berbeselatan Meskipun kecil, Bumiayu menyimpan wisata alam yang banyak loh Kawasan yang terletak di sebelah barat Gunung Selamat ini memiliki daya tarik tersendiri Kamu penasaran? Berikut kami telah merangkum 7 wisata populer yang ada di Bumiayu Tapi sebelum kita lanjut Yuk, klik tombol subscribenya dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan info ya. Curug Putri Curug ini terletak di pada nama Kecamatan Sirampok. Jarak dari pusat kota Bungiayu sekitar 17 km. Hanya menempuh 30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor kamu sudah bisa menikmati air terjun setinggi 35 meter. Konon jeruk ini dahulunya adalah tempat mandi para bidadari. Wah, wah, Karena saking asrinya, tempat ini cocok untuk melepaskan tenat dan meraihkan pikiran. Bukit Baper Siapa hayo yang baper digombalin doi Nih ajakin ke Bukit Baper aja biar makin baper Hehehe. Bukit ini terletak di Desa Batursari, Kecamatan Sirampok 23 km dari pusat kota Bumiayu Lumayan jauh juga sih ya lur. Karena bukit ini sudah hampir berbatasan dengan Kabupaten Tegal tapi dijamin deh, kalau sudah sampai, rasa lelah selama perjalanan akan terbayarkan karena keindahan yang ditawarkan oleh putih pabar ini. View pemandangan dari atas ketinggian, kalau milenial bilang itu, Instagramable, hehehe. Pemandian Air Panas Bakujati Yap, memang benar ada loh pemandian air panas di Bumiayu, yaitu di Bakujati, Kecamatan Paguyangan Lokasi ini berjarak 8 km dari pusat kota Bumiayu. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp 2.500, kamu sudah bisa berendam di air hangat yang alami. Sangat cocok untuk bersantai, melepas lelah, ataupun rekreasi bersama keluarga. Telaga Ranjeng terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Peguyangan. Telaga ini berada di ketinggian dan dikelilingi oleh hutan. Telaga seluas 48,5 hektar ini menyimpan jutaan ikan di dalamnya, yang konon dianggap keramat. Terdengar mistis. Banyak pula orang yang menjalani ritual untuk mencari berkah. Eits, kita nggak harus percaya kok yang terpenting kita menghormati alur ya Waduk Penjalin Waduk ini dibangun pada tahun 1930 sampai 1934 Terletak di Desa Winduaci, Kecamatan Peguyangan Sama seperti waduk pada umumnya Waduk seluas 1,25 km ini Difungsikan untuk irigasi persawahan dan perkebunan Karena pesona dan keindahannya Waduk ini juga cocok menjadi destinasi kunjungan wisatawan. Panorama yang indah membuat momen suap foto menjadi ciamik. Rantau Kenya. Suka dengan petualangan, menantang adrenalin. Tempat ini wajib banget kamu kunjungi deh. Yap, Rantau Canyon. Menyajikan wisata air yang sangat asri, bercengkrama dengan alam. Tenang saja, kamu akan dipandu oleh instruktur profesional. Sehingga tingkat keamanan sangat terjaga loh. Pokoknya, bakal dapat pengalaman yang tak terlupakan deh. Membuat liburanmu menjadi semakin seru tentunya. Kali Kue. Merupakan objek wisata Berhamparkan kebun teh Lahan seluas 605 hektar ini Berada di ketinggian 1500 sampai 2050 meter Di atas permukaan laut Dengan menempuh 30 menit Perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Dari pusat kota Bumiayu Kamu akan sampai di Kali Kue. Udara sejuk dan pemandangannya indah Dijamin deh akan memanjakan kamu Sangat cocok untuk rekreasi dan quality time bersama keluarga tentunya Jadi mana nih tempat yang belum kamu kunjungi Kalau ada wisata yang populer versi kamu, komen aja di bawah Kalau kamu suka video ini, klik tombol like-nya Jangan lupa juga bagikan biar teman-teman yang lain pada tahu. Oke, terima kasih. Salam, Dulur.